Adirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah setelah ayahanda tercinta wafat kemudian saya diberi mandat wasiat untuk melanjutkan pondok pesantren padahal mah ngajina mah teu bisa kula mah. dititah tapi ngelewihan ya nu bisa. Nu bisa mah korupsi aing mah teu ja. Nu bisa mah disogok ku atuh aing mah Nu no bisa manggeridit aing mah anting ridit eta di dieu lah rebuan kiai tukang ridit loba Mudah-mudahan dengan mengikuti Tuan Syatrul Qodir Ajailani tukang ridit areureun atau pararaeh ngan paehna mawa iman Sia seuri baheran Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakum allah namun orang alhamdulillah kewari bersyukur ke ya Allah ciptakan jip, ke ya Allah jadi hamba, jadi makhluk nupang mulia-muliana manusia tadi jenken monyet untung orang walaupun banget mah hampir saru aja monyet, oh masalah geslah. tadi jenken sapi padahal mah karakternya hampir sapi kabeh ya. tadi jenken bayawak padahal mah buaya darat loba <laughs> alhamdulillah ya alamin kurang jadi manusia anu dimuliakan ku Allah nubakal jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Eweuh <tuk> dongengna sapi asup sorga surga, monyet asup ka, sorga, asup ka sorga, tapi alhamdulillah nu asup ka surga iya manusia. Eweuh dongengna sapi kanaraka neraka, kuda tapi nu ka neraka ge jelema keneh alamin jir, berarti Allah yang mengutuskan yang nabi basyiru wa naziru Bashiru, surga naziru, naraka tinggal, ke orang dipilih milih orangnya deka surga apa, deka narakana, silahkan silahkan deka surga mah deka neraka mah baik, cuman ingat keomongan ka ke ka polres, kamari waktu kunjungan ke imah, hari jumat, ajak-ajak saya katanya, kalau jalan ke surga wah oh, iya, kalau ke neraka, kan nyelonong sendiri cekulah Alhamdulillah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rohimakumullah. Setelah orang diciptakan jadi manusia, anu tersusun tina jasad jengru. Ketika ruhnya keluar, kerujuruhanil badan, kerujuruhanil jasad, awak kurang arana bangke. Ruh orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, anu bakal ditanya kugusi Allah melalui malaikat ruh orang. Gua ayah gitu orang titah ngopenan ru, ngan mual bisa langsung kang ngopenan ru kecuali ngopenan gal ngopenan bisa ngopenan ht, lamun teng ngopenan awak helah. kangjeng nabi diturunken ke alam dunia, diutus jadi rasul, na ilah titah tabligh, nyampaikan risalah, mimitina, nyampaikan syariat. Di dia tertera ayat ia karena butuh ia karena tahim iya ta hiji ayat, namun cakang yang nabi likuli ayatin zohrun wabatnun, wali kulih harpin zohrun wabatnun, wali harpin hadun, wali hadin matla'un tiap ayat ayat zohir jeng ayat batina secara zohirna kagusti wungkul abdi ibadah kagusti wungkul pekasasaha abdi te ibadah gusti kagusti wungkul abdi nyuhunken pitulung kagusti wungkul isti'anah bimana istiqdar nyuhunken pangawasa sakitu orang tiata ngamakna anak tapi lamun diteropong ku makna makna batin diteropong ku makna makna jeruk ayam makna anu terselimut dijerona iya karena budu berarti kagusi wungkul, abi ibadah, ari ibadah teh berarti ia bersyariat. Numantak, ia karena budu eta adalah pengertian bersyariat. Lamun bersyariat kudu ayah ilmu, na. ilmu, na adalah ilmu fikih. Jurusan nana na, jurusan syariat. iya sasaran nana na adalah jasad. Itulah syariat. Pagaweanana anak, adalah ibadah gelar anu ngalaksana ke anak abid itulah bersarekat. Taklumun bersarekat etaheshe lantaran kitab nagia luar biasa lo banget. Kermiti asuka pesantren mahanya sapi nah, naik kriyat naik takrib begitu rada lila di pondok pesantren naik kafatul muin naik deka fathul wahab naik deka sarah sarahna. Naik doi ke saraf sarah kitab. Oh, ternyata puluhan jilid, bahkan ratusan jilid. Anu nyaritakan syariat. Diatur ku ilmu fikih opat perkara hiji ubudiah. Keduamu amalah. Nomor katilumunakahat. Nomor ka opat jinayat. Memantak munutemondok. Naraka. Ndekumaha boroboro katorekat boroboro kahakekat. Aduh syariat. ge se numentak ke kula ikat ke kota sedih jasa nilainu sholat di alitihat atau di al kau payah naka harif atau kadang-kadang bukna kadie parang di deli jakcak kula polisi sama loh wakbar polisi itu ngaji tapi ah iyalah iya bersareng atai sakitu hesena tapi kula iya bungah jasa lantaran polisi dia bisa nangkep nabi Pagi minggu kukula diceritakan di pengajian, namun kamar dia udah nggak ada yang Nabi Nabi ayat di Lampung, ayat di Bandung, ayat di kali eh di juru ima orang kanan Nabi di dinya. Setelah eta ayalah intelu datang, begitu intelu datang kukula diceritakan tangkap, Alhamdulillah polsek sepatan ngis nangkep Nabi, luar biasa kan polisi? Itu? alamun polisi bisa nangkep nabi, wah aja setelah tuh. alhamdulillah hari rabu dibawa nah, kesewedein nabi kuari mayonya sang kesna ditangkep etam mudah-mudahan mudah-mudahan, tangerang aman Tina nabi-nabi palsu aman, tina wali-wali palsu aman, tina pemerintah-pemerintah palsu desa rwabai Kiai nu palsu, mudah-mudahan orang diamankan oke di lurah-lurah palsu mudah-mudahan aman di camat-camat palsu mudah-mudahan aman sebab nu ambalayah parahal suma polisi nu palsu mudah-mudahan diamankan lah cakulama orang ada apa ya itu parahal suma pahit batunya ah saya diaminan. camat, awas ya <gulah> sial teki uci cenah, Sian nu sial buku Nu jelas mah Nu jelas orang mudah-mudahan bisa tobat kaku si Allah subhanahu santrina, pejabat te tepejabatna yuk, orang babarengan tobat kagusi Allah subhanahu wa ta'ala lantaran nyaritakin tobat BGHC ayat tobat tina dosa yu, potongan iya mah tobatna tina dosa yu, lantaran awam, ayat tobat tina goplah iyalah jala ma'an nungges berhakikat tahlamun orang nyaritakin syariat tadi ku iyakan 62, iyakan nasta'in orang sering dibaca ungal poe Polisi, camat, bupatinya, santri, pedagang, diondang, ngeriung Terolah dia atut lah Diberi duit, sebarai duit karena Ngaku atus ya era atus dari ngaraku, atus Ngeriung nih, hariung. Carita, ngeriung, cari tangan ngeriung Ya Pak Gawenur, ngeriung bener, ngeri, bener deh begitu al-fatihah maca iya, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin rahmanirrahim alikum daleh iya kanang buduk agus siwungko lagi ibadah polisi anu henti ibadah terusnya nyana maca iya kanang buduk polisi mana pek bener lurah anu maca iya kanang buduk lurah henti sholat berarti menapak bupati begitu iya karena bodoh iya karena sta'in iya karena bodoh nyana tak ibadah berarti bupati presiden iya karena bodoh tapi nyana tak ibadah presiden lain munafik. buah bapak menapak mbah menapak pokoknya maca iya karena bodoh tapi tak ibadah diancam kugus ya Allah te di dunia di akhirat Dikerbekan di neraka lantaran nyana maca iya karena bodoh padahal tak ibadah tak, teman-teman, cek masyarakat tetap yang mau ibadah, yang mau macam ayo kena puduk tanggungkan raka burung pingpin los, ku polisi kadi tukang raka, maka <guluh> ya karim nah ayo mimiti orang berusaha ya tentu, pengaturan-pengaturan jasad, -pengaturan wudhu nurapi, sholat nurapi, memeh wudhu, nganyahu kencahi nah apakah ia cari tetohirun mutohirun apakah ia cari tetohirun gua iru mutohir apakah ia tahirun mutohirun pinapsi apakah tahirun mutohirun pi mual ayah teteh di sekolah SD nyari teken, kos kau segitu tetep celi datang ke ayah bayangnya. mual ayah di SMU kau segitu mual ayah mual ayah di SMU kau gitu mual ayah mual, cak aing mual, mual ayah naga di pondok pesantren berarti di pondok pesantren gak curus ke sorga namun sekolah gak jurus aduh di tukangan tukang sekolah kali ya, maka ini makanya takan ima ayahnya yang kasur gak mondok atau kah dia ayahnya yang nyana naraka, dia, tuh kan raka tuh los hari tuh masalah lah Pak Camat mau kau neterusin banget. Kan? Setiap Camat ayah ngaji sebenarnya alhamdulillah Camat ngaji Camat Tungkamari ngaji awas bahkan polsek pasar kemis mau ngaji munteng ngaji munteng ngaji kanyawan kukula Kanya, <tuk> nah ini nyanang, ngis ngaku kapol restrik aja bener deh. Lah, menteng ngaji orang turun kembir, siap-siap. <tuk> Asyikin nyanang. <tuk>